Selamat pagi, saya Iptu Bambang AS, Selaku Kandit Dikiasa Satlantas Polres Wonosobo, Moni izin melaporkan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 07.10 WIB telah terjadi tanah longsor sekira pukul. 4 45 WIB tepatnya di Desa Trimulyo, Kecamatan Wadaslintang, yang mengakibatkan jalur jalan penghubung antara Wonosobo dengan Kebumen terputus, sehingga tidak bisa dilalui sama sekali. Baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Jalur alternatif yang bisa ditempuh dari Wonosobo menuju Wadah Selintang dan atau Kebumen bisa melalui Kaliwiro kemudian Desa Medono, Gumelar, Besuki, Tirip, dan Wadah Selintang. Jalur tersebut hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan kapasitas kecil untuk angkutan berat angkutan barang jalur yang bisa ditempuh dari Wonosobo menuju kebumen dan atau sebaliknya melalui Purworejo kepada warga masyarakat di sekitar kami berpesan agar tidak terlalu mendekat ke lokasi sesuai batas yang sudah dipasang garis polisi. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena kondisi jalan dalam keadaan labil. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Selamat pagi.